Prediksi Real Madrid vs Cadiz, cukup adil untuk mengatakan bahwa Real Madrid sekarang mengalami sedikit kemerosotan setelah menderita kekalahan kedua mereka dari Rayo Vallecano pada hari Senin, kalah 3-2 dalam derby lokal. Hasil itu menyusul kemenangan 5-1 atas Celtic, jadi 5 dari 7 pertandingan terakhir mereka telah memasukkan setidaknya 4 gol, termasuk 3 dari 4 di Bernabu. Tim asuhan Carlo Ancelotti kini telah turun dari posisi teratas di La Liga, dan dia akan diperingatkan agar tidak mengulangi kinerja awal pekan ini saat mereka berusaha untuk memperpanjang rekor 10 pertandingan Liga Kandang tanpa kekalahan. Kadis terbukti sulit dikalahkan, mereka tidak meraih banyak kemenangan, tetapi Kadis kini hanya kalah satu kali dari 8 pertandingan terakhir mereka, mencatatkan 5 hasil imbang dalam prosesnya. Kekalahan itu sangat berat, kekalahan 5-1 di tangan Rayo Vallecano, yang berarti 4 dari 9 pertandingan terakhir mereka berisi setidaknya 4 gol. Tim Sergio meskipun duduk di tempat ke-19 dalam tabel setelah bermain imbang 0-0 di Getafe pada akhir pekan, sementara hanya dua tim telah kebobolan lebih dari 24 gol mereka. Kekhawatiran atas kebugaran Karim Benzema dan Antonio Rudiger masih sangat hidup, dengan keduanya kehilangan kekalahan dari Rayo Vallecano karena kelelahan otot dan kelebihan pinggul masing-masing. Kami memprediksi bahwa akan ada 4 gol atau lebih dalam game ini, dengan skor 3-1 untuk kemenangan Real Madrid. Gol akan diciptakan oleh Vinicius, Valfade, Rodrigo. Real Madrid bidik striker Nigeria sebagai deputi Karim Benzema Bukan rahasia lagi bahwa Real Madrid terus-menerus mempertimbangkan tambahan untuk posisi striker seiring usia Karim Benzema yang makin menua. Erling Haaland hingga Kylian Mbappe jadi nama yang terus dikaitkan dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu, namun kini opsi tersebut telah bertambah. Sebagaimana dilaporkan oleh media Italia, Calcio Mercato, Carlo Ancelotti sudah memberikan rekomendasi tambahan ke petinggi Real Madrid soal siapa yang jadi deputi Benzema. Nama tersebut merupakan bomber timnas Nigeria yang tengah moncer bersama Napoli, Victor Osimhen. Dalam catatan presiden klub yang dilaporkan, Sport Madrid juga turut mempertimbangkan Rafael Leao. Real Madrid sudah menyiapkan uang yang cukup untuk dana transfer Aschiman yang rencananya diboyong ke Santiago Bernabeu pada musim panas mendatang. Sejauh ini, Aschiman sudah mencatatkan 8 gol untuk Napoli pada kompetisi Serie A. Ia jadi salah satu faktor penting Hipertenope bertengger di puncak klasemen Liga Italia saat ini. Selain Victor Aschiman dan Raffaello, Los Blancos turut mengamati pemain sayap Alexis Vega yang bermain untuk Deportivo Guadalajara dan berposisi sebagai sayap kiri. Vega 24 tahun telah menjadi andalan Guadalajara sejak tiba dari Toluca seharga 8 juta sering pada 2019. Dia telah mencetak 24 gol dan memberikan 23 asis dalam 121 penampilannya. Liverpool versus Real Madrid itu El Clasico versi internasional dalam beberapa tahun terakhir, Liverpool dan Real Madrid jadi tim yang rajin menjangkau final Liga Champions, bahkan keduanya sudah dua kali bentrok di partai final. Untuk musim 2022-2023 ini, pertemuan dini antara kedua raksasa Eropa ini akan terjadi lebih awal, yakni pada babak 16 besar yang akan dilaksanakan Februari tahun depan. Pelwinder, selaku pelatih Liverpool, menuturkan bahwa Liverpool dan Real Madrid merupakan bentrok El Clasico dalam skala internasional karena reputasi kedua tim di benua biru. Clasico Internasional, selalu istimewa ketika dua klub dengan begitu banyak sejarah di kompetisi ini bermain melawan satu sama lain, Ujar asisten dari Jurgen Klub itu. Saya tidak ingin mengambil atau berbicara tentang final musim lalu dan balas dendam bukanlah kata yang tepat, saya tidak suka itu. Ini adalah kompetisi baru, tim baru juga, sambungnya. Dalam dua final, ketika keduanya bertemu, Real Madrid memang selalu mampu keluar sebagai pemenang. Tajuk balas dendam memang kerap digaungkan. Kami menantikan untuk bersaing, kami memiliki sejarah baru-baru ini. Banyak sejarah baru-baru ini dalam kompetisi ini, tetapi yang terpenting kami ingin membawa game-game ini kepada para penggemar. Kita semua tahu, malam Eropa adalah malam yang semua orang nantikan dan berada di babak sistem gugur lagi setelah awal yang kami miliki dengan Napoli benar-benar bagus. Kami memiliki kampanye yang konsisten sejauh ini dengan cara itu. Madrid siap lepas Hazard secara gratis? Siapa mau menampung? Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan siap melepas Eden Hazard pada bursa transfer Januari 2023 nanti secara gratis. Hazard diangkut Madrid dari Chelsea pada tahun 2019 silam. Mereka mengeluarkan biaya mencapai 100 juta pounds untuk merekrutnya. Hazard diharap bisa jadi pengganti Cristiano Ronaldo. Sayangnya, Madrid malah dibuat gigi jari oleh pemain Belgia tersebut. Pasalnya Hazard sering cedera, hal tersebut membuatnya tak bisa tampil rutin dan ketika bisa bermain pun, performanya tak maksimal karena ia tak dalam kondisi bugar. Eden Hazard musim ini tampaknya sudah terlepas dari mimpi buruk cederanya. Ia juga tampak akan menjalani bab baru dalam karirnya bersama Real Madrid. Ia sempat dipercaya bermain tiga kali di La Liga di awal musim ini, khususnya saat Karim Benzema cedera. Namun setelah itu, Hazard lebih sering duduk di bangku cadangan. Ia kalah bersaing dengan darah-darah muda di Madrid. Sekarang ini Eden Hazard masih terikat kontrak dengan Real Madrid sampai tahun 2024, akan tetapi muncul kabar mengejutkan. Madrid diklaim akan melepasnya pada Januari 2023 nanti, kabar tersebut dilontarkan oleh Marka. Yang lebih mengejutkan, Madrid akan melepasnya secara gratis. Pasalnya, El Real menganggap Hazard sebagai surplus di skuad asuhan Carlo Ancelotti tersebut. Laporan itu juga menyebut Hazard tak masuk dalam rencana Ancelotti, ia juga tak mungkin bisa masuk lagi ke dalam rencana pelatih asal Italia tersebut.